dan dua ekor burung Raja Udang Raja Udang Lihat Oke okay. Lihat Wow keren sekali Nah burungnya ya Cantik pintar Oke teman-teman Kali ini kita ada di hutan di hutan ini memiliki sungai teman-teman Jadi kita akan melusuri aliran sungai teman-teman Siapa tahu kita dapat hewan dan dapat makanan yang ada di aliran sungai dan di hutan ini teman-teman. Oke penasaran? Yuk lanjut. Oke ini ya ini air bener-bener sembarang air teman, -teman. dibangun airnya itu semuanya surut jarang sekali yang ada airnya teman, teman jadi haus ya biasanya ketika ada air kita tuh minum ataupun masak teman, -teman. tapi lihat teman, teman ini yang tadinya sungai lihat airnya kencok, airnya banyak tapi enggak ada teman-teman ya udah teman-teman kita ke terus Yuk lanjut Oke okay, teman teman Saya menemukan lubang Lihat Isinya apa ya Oke okay, dalam juga Kalau nggak sarang burung berarti ini mah lubang uh, ular teman oke okay. cukup dalam nggak boleh pakai tangan teman soalnya kita nggak tahu uh, di dalamnya isinya apa teman oke okay. uh, semuanya kosong ya yaudah yuk lanjut Oke okay, teman-teman Jadi gini Di aliran sungai ini uh, Airnya surut teman-teman Biasanya di tebing-tebing itu Suka ada ular Dan kadang ada burung teman-teman Kita akan terus menelusuri uh, Aliran sungai ini Ke lebih dalam ke situ lagi Siapa tahu kita dapat hewan Yuk lanjut Oke okay, teman-teman Wow keren Ya Kirain -kira mah ada teman-teman Ternyata kosong Nggak ada burungnya ya? Waduh, lumayan Lihat, keren! E, lumayan di aliran sungai ini banyak sekali e, burung cekek udang teman-teman. Waduh, -teman. keren! Selain burung cekek udang, di sini juga tadi lihat burung bubut ya? E, di aliran sungai ini memang banyak teman-teman. Selain e, burung, kalau sungainya banjir, itu biasanya ada ikan teman-teman. Banyak sekali jenis ikan. Biasanya juga ada paralon atau biawak teman-teman Ini udah kosong Kita lanjut lagi Yuk ikutin terus Oke teman, -teman. Saya menemukan sarang burung Lihat. Uh, Dia kayak lubang teman-teman Oke yuk kita cek dulu Siapa tahu kita ada isinya ya Wow keren teman-teman Ada suara ya anaknya keren Wow ada anaknya teman-teman Oke kita uh, ambil dulu teman-teman uh, Tingginya sekitar 1 meter lebih ya Jadi si burung tekek udang itu membuat sarang di tebing yang vertikal teman-teman Jadi seperti ini ya bentuknya vertikal Oke lihat Keren sekali di atas kepala saya, teman-teman. 1 meter lebih ya. Oke. Okay. Wow. Oke. Okay. Nah, dia keluar. Wow. Licin, teman-teman. Lihat? ada satu ya kita simpan dulu teman-teman oke okay. lagi licin wow. sekali teman-teman oke okay. Ecei, ada. Ah, lihat. Wow, udah pada gede, keren nih. Oke, lihat. Mantap sekali. Saya menemukan burung raja udang atau raja udang teman. Burung cekakak, lihat. Wow, keren, mantap. Makanannya seperti ikan. Terus belalang teman. Terus katak ketak ya, lihat. Mereka hampir bisa terbang teman. Nah, lihat ya. Menemukan dua ekor. Di dalam nggak ada lagi. Sampai berlepotan. Ini sebenarnya di bawah saya air. Oke. Okay. Lihat Unyu-unyu sekali teman-teman uh, Sampai belepotan Udah sia, -sia ya Salahnya cukup lumayan tinggi teman-teman Oke okay. Lihat Wow keren sekali Nah burungnya ya Cantik, pintar Wow Cukup lelahkan teman, -teman. Alhamdulillah kita udah dapat burung si cantik ini ya Burung Raja Udang tekek udang. Lihat uh di sini juga ada sarangnya satu dua tiga empat di barisan sini banyak sekali teman-teman sarangnya ke situ-situ tapi kayaknya kosong teman, teman, cuma ini doang yang ada lihat lumayan gimana nih mau bawa pulang apa masukin lagi teman? -teman. Kita mau edukasi buat teman-teman ini kira-kira mau dibawa apa enggak ya? Ya udah karena di saya saya di rumah. Enggak uh, tahu ya, kadang saya sibuk, teman-teman. sini ke situ ke daerah mana aja buat konten, jadi uh, kayaknya burung ini kurang terawat ya. Oke, okay, kita akan masukin lagi, teman-teman. Wow, keren! Lihat, saya menemukan dua ekor burung raja udang, tekek udang. Lihat, keren! Keren sekali! Mantap! Hari ini nggak sia teman-teman. Wow, nah, lihat nih, jelas keren sekali ya. Oke, okay, teman Kita masukin lagi. Oke, okay, dia. Nah, dia masuk. Oke. Okay. Masuk, masuk, masuk, masuk. Ya, Sudah. Dia udah masuk, teman Udah kelar ya. Hari ini udah kita udah muter kemana mana Cukup kita dapat satu burung si biru yang cantik, teman-teman. Ya teman-teman. Cukup sampai di sini kita akan besok kita akan lanjut. Oke, okay, yuk lanjut.